Still Megan with Mr. Said. Uh, in this video, I'd like to share with you about my uh, advice, um saran tentang interview beasiswa Fulbright. teman saya mengatakan mengat, memberitahu kepada saya bahwa beasiswa Fulbright adalah beasiswa yang dikelola oleh pemerintah Amerika Serikat beasiswa Fulbright ini ditujukan tidak hanya untuk pelajar Indonesia, tapi juga untuk pelajar di berbagai negara yang lainnya pada waktu beasiswa Publik uh, ini saya terima di tahun 2010 uh, saya menghadiri seksi interview di kantor Amines di gedung Balai Pustaka tahun 2010 dan keberangkatan tahun 2011. Sesi interview dihadiri oleh uh, panel satu orang dari Amines yaitu Ibu Isye. Dua orang um, dari Amerika Serikat dan tiga orang dari Indonesia Tiga orang dari Indonesia diwakili oleh satu orang um, yang bekerja di bidang akademik Profesor Dua orang dari bidang industri dan juga dari uh, sesama Fulbright Sementara dua orang Amerika ini satu orang dari American Embassy dan satu orang lagi dari uh, salah seorang pendidik atau profesor yang ada di uh, Amerika Serikat. Nah, mereka akan menanyakan tentang kenapa perlu perlunya uh, sekolah atau studi di Amerika Serikat, dan yang kedua. Mereka juga akan menanyakan apa sih kelebihan yang anda miliki sebagai applicant dari Indonesia. Tapi kelebihan yang dimaksud di sini bukanlah kelebihan yang uh, bersifat uh, membuat anda special. Tidak, tapi kelebihan yang bersifat uh, prestasi. Nah, cuman prestasi yang tidak menjadikan anda sebagai orang yang uh, stubborn, ya, bukan. Actually, they look for candidates that can represent more of your country yang bisa mewakili Indonesia di tingkat uh, global yeah. nah. And now I'm walking on this beach di uh, pantai Padang um, And as you can see, bayangkan Anda menyeberangi lautan ini um, keluar dari Indonesia dan akan bertemu dengan berbagai macam orang dari berbagai macam latar belakang suku bangsa di dunia. Nah, yang akan anda bawa tidak hanya diri anda sendiri, tapi juga ya, keunikan, keragaman budaya yang ada di Indonesia.